Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan bersama saya oh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat channel youtube jadi channel channel YouTube bukan channel utama tapi ini adalah anak-anak channel gitu kawan. Jadi kita bisa membuat channel lain. Yang pertama sediakan saja Kiwi browser. Kemudian langsung masuk ke YouTube. Setelah itu kita pilih situs desktop telah pilih situs desktop Maka kita akan ditampilkan Di Youtube yang Tampilannya itu seperti di komputer Begitu kawan Nah ini Sudah masuk ya kawan Kita perbesar dikit kita menuju ke ini gambar profil kita kawan di channel utama kita terus kita pilih ganti akun setelah ganti akun kita pilih lihat semua channel loading bentar nah lalu kita perbesar dulu kita pilih buat channel buat channel nah ini tampilannya seperti ini kawan kita tinggal tambahkan saja nama bebas mau apa namanya ya kita kasih nama BB01, BB02, 03, dan seterusnya. Ini cuma buat contoh saja, kawan. Kita klik buat, jangan lupa dicentang. Nah, kita klik buat bentar, maka kita langsung punya satu channel lagi, gitu kawan. adalah anak-anak channel kita coba bikin lagi satu jadi biar dapet dua begitu nah caranya sama seperti tadi ya ini fungsi yang pertama itu untuk menambahkan subscriber ya kawan terutama itu menambahkan subscriber kita bisa saling subscribe dengan beberapa akun ini kita buat yang banyak saya sudah mempraktikkannya kawan dan subscribernya itu permanen tidak rontok asal kita menggunakannya itu dengan view yang pertama itu view 5 menit. Kemudian baru like ya, baru like. Kemudian baru kita subscribe. Setelah subscribe kita view lagi itu Lima menit lagi, begitu jadi total itu 10 menit, kawan. Nanti saya akan mencontohkannya. Ini saya coba mau buat lagi. Coba kita buat lagi, masih bisa atau tidak? Karena ini yang akun utama itu baru berjalan sekitar 3 bulan. Saya buat ini bikin lagi. Bikin lagi BB03. Oke, kita centang. Jangan lupa terus klik buat. Nah, ini sudah kita sudah buat 3. Begitu kawan caranya untuk subscriber biar tidak spam biar jadi permanen gitu kita bisa pakai satu IP kan jadi satu channel itu di eh, atau apa menggunakan satu IP baru pindah channel pindah channel kita mode pesawat dulu mode pesawat kita hidupkan lagi lalu kita baru menuju ke uh, eksekusi subscribe lagi begitu kawan kita coba lagi coba bisa atau tidak kita bikin lagi BB04 misalkan tidak bisa nanti langsung kita ke contoh saja buat eksekusi untuk mensubscribe nah ini masih bisa insya Allah, masih bisa yang suka dengan video ini yang merasa terbantu itu saya minta apa namanya itu donasinya yaitu like subscribe juga dan kalau bisa berkomentar begitu ya kawan masih berhasil ini buka channel empat channel saya coba lagi Coba lagi deh, coba lagi dicoba coba lagi dan kita nambah lagi. Coba bisa atau tidak kawan? Diingat-ingat pas eksekusi untuk mensubscribe itu harus merefresh data dulu ya kawan. Jadi kita refresh dulu datanya dengan cara di mode pesawat dulu telah mode pesawat nanti kan ip-nya berubah baru kita jalankan video lagi untuk menambah subscribe kita juga bisa bertukar sama temen misalkan teman juga bikin yang seperti ini bikin banyak ini bisa bikin 100 satu channel itu bisa bikin 100 100 anak channel begitu kawan itu kita bisa saling tukar tukar akun-akun bukan akun ini channel sudah dan channel-channel ini juga bisa di apa, alihkan ke misalkan kita punya akun Google selain itu kita bisa di, dialihkan begitu dan juga bisa bikin channel utama juga dengan channel-channel tuyul ini jangan lupa untuk berdonasi like subscribe dan komentarnya ya kawan karena saya juga suka berbagi seperti ini kita saling dukung nah ini kalau sudah tidak bisa itu Tapi ini saya coba lagi saya refresh nah ini udah, udah berapa itu channel kita ini tampilan baru kalau emang eksekusi saya kasih contoh ya kawan nah saja kita ke channel channel saya sendiri Oh Himsa itu saya kasih contoh satu saja untuk eksekusi subscribe kita pilih video itu yang durasinya 10 menit ya kawan saya pilih yang lebih dari 10 menit jadi kita pause dulu oke ini saatnya untuk subscribe itu sudah 10 menit ya kita like kita subscribe gitu lalu kita view lagi kita pause lagi nah ini sudah selesai kawan tinggal kalau mau ganti channel kita boleh ganti dulu ke channel sebelahnya ini ke BB06 ada di BB07 turun nah ini kita ini mode pesawat dulu dari hidupkan lagi baru kita menuju ke video lagi begitu kawan mungkin sampai sini dulu sudah paham semuanya ya untuk menambah subscribe ini sangat mudah sekali Terima kasih yang sudah bersama-sama untuk melihat video saya ini di sini. Semoga cepat mendapatkan 1000 subscriber ya kawan. Oke, terima kasih. Saya akhiri mohon maaf apabila ada kekurangan wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses